Gimana sih, dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini di sini saya akan membicarakan preset-preset yang terbaru lagi, guys ya. okelah okay tanpa berlama-lama kita langsung aja sih, satu persatu presetnya ya. Oke lanjut ke percakapan yang kedua ya. Adi Oke lanjut ke percakapan yang kedua. Oke lanjut ke peserta yang keempat, guys. sih Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam, guys. Oke, lanjut ke persetujuan yang ke-7, guys. <SILENCIO> Oke, lanjut ke persetujuan yang ke-8, ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke sembilan Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sepuluh ya Oke, lanjut ke preset yang ke-11. Oke lanjut ke presiden ke-12 ya <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden ke-13 lanjut ke preset yang ke-14 yang ke-15 Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17 ya. Oke lanjut ke presiden ke-18 Oke lanjut ke presiden ke-19